ma jablok saudara-saudara, kamu suasana cerah-cerah mendung, panas-panas mendung. hari ini gablop cuma dapat rat devil masih ringes teh dulu teh mas eh <laughs> teh mas eh. ikannya banyak mase tapi rasa dipancing di hmm. hmm. hmm. waktok masih di oh. Ini enggak sulit. Sulit sekali ini. Sana itu Gunung Merapi, Bosku. Nah, itu. Terselimuti awan putih.